Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar terbaru nih postingan terbaru dari Bang Aril. Kita lihat persahabat. Wow, Bang Aril mengubah sebuah postingan foto nih siang hari ini makin keren banget ya. Mudah-mudahan Bang Aril sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan terus bisa menjaga idola kesayangan kita, Bunda lesti dan Papa Bilar. Ada kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah, terus melangkah Wow, ini seperti judul lagu Persambet ya Terus melangkah Jangan patah semangat, tetap kompak Dan tetap solid Mendukung yang terbaik pastinya buat Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon juga Yang diberikan oleh Para sahabat Ya, ini dari akun mahamanuskolesnor underscore 123 mengatakan di kolom komentar semangat bang boreal dan sehat-sehat selalu wow ini komentar yang positif banget ya doa-doa yang baik selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita dan keluarga hingga tim Berikutnya ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari Indosiar Indosiar setengah jam yang lalu ini mengunggah foto BBL Aduh memang BBL ini selalu membuat semua orang tentunya gemes melihatnya Wow makin ganteng, makin lucu, dan makin pinter Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua BBL Amin Dan kita lihat juga salafok dengan kalimat yang dituliskan oleh akun Indosiar Ya ampun, makin gemoy banget, menurut kalian Abang El sekarang wajahnya lebih mirip siapa? Bunda atau papanya? Tuh ditanya persahabat ya kira-kira, wajah bibi El sekarang lebih mirip siapa nih? Bunda Lesti atau Fabilar? Kita lihat persahabat di kolom komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan Ya, ini dari aku Delvina Lesslar, mengatakan mirip papa bundanya Min... Perpaduan Katanya tuh Ada yang memberikan tanggapan Mirip papa bundanya Ini perpaduan banget ya Ada juga komentar lain Dari Isna Mbak mengatakan Abang luf luf Mirip dua-duanya Min Kata papanya Ngaduknya rata soalnya aduh Kayak ngaduk kopi aja persahabat ya Tetapi memang terlihat sih Keduanya persahabat ya Papa Pilar dan muda Lesti Ini menyatu di BBL Mudah-mudahan BBL selalu menjadi anak yang hebat Anak yang kuat dan membanggakan pastinya Selanjutnya vitamin bahagia juga diterapkan hari ini Kita lihat persahabatnya Barusan Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan Foto yang diunggah di IGAS pribadinya Barang Papa Bilar dan BBL Wah mereka jalan-jalan nih persahabat ya Apa mau OTW malam minggu Aduh bikin penasaran mudah-mudah ada kejutan nih hari ini persahabat ya, fitan bahagia mulai disuguhkan oleh Bunda Lesti Kejora. idola kita memang the best banget ya makin kinclong, makin ganteng makin cantik, pastinya luar biasa bikin bangga warga Konoha Masya Allah. paket komplit banget nih idola kesayangan Semoga saja dukungan semakin banyak diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus, mencintai Bunda Lesti, Papa Bilar, Baby L, dan keluarga besar. Kita masih menunggu kejutan lainnya, hingga kabar baik selanjutnya yang kita tunggu dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh